Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Ya'amu Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dijauhkan dari segala marah bahaya Malah bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin Oke okay, guys Di sini ada sebuah video Yaitu perkampungan Melayu di Jabal Ajiat Mekah Kampung Kelantan Patani So Itu yang pernah saya alami Ketika berada di Mekah Al-Mukarramah guys dan di saya tepatnya di tempatnya di Misfalah dulu dan saya punya teman ya namanya Fatani ya kan memang dia dari Kepada Fatani seperti itu dan dia masya Allah memberikan saya pekerjaan dengan baik seperti itu untuk membawa orang-orang Malaysia terutama travelnya itu kalau tidak silap sutra Bistari jadi buat uh, jemaah-jemaah sutra Bistari salam. Dari saya, dan semoga masih ingat. <laughs> dan di sini ada perkampungan Melayu di Jabal Ajiat. Nah, ini baru saya tahu, guys. Betul, ini pertama kali saya dengar, jadi langsung kayak "wow, ada gitu ya". Tapi memang banyak istilahnya perkampungan-perkampungan di sana, yang ada juga kampung orang-orang Sunda di sana, ada istilahnya orang-orang Madura di sana, ada juga istilahnya orang-orang Banjar dan lain sebagainya. So memang banyak sekali penduduk-penduduk daripada Indonesia, ya. Kalau Malaysia saya juga baru pertama kali dengar guys bahwasanya di sana ada perkampungan Melayu ataupun bisa dikatakan ini juga kampung Kelantan ya, guys. Sangat-sangat ah, menarik sekali video kali ini So, jom kita tengok bersama guys Let's go Assalamualaikum, ah. hari ini tiga hari Waalaikumsalam bulan Waalaikumsalam, Allah wabarakatuh Jemaah Reha Hotel Lee Meridian Berpeluang untuk mengadakan satu lawatan ke kampung Perkampungan Melayu di Bukit wow. Aziyat Masya Allah Jaraknya daripada Oke right, guys sebelumnya ini dari Wak Jai channel Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe-nya guys Linknya ada di deskripsi ya Ya Allah kangen banget suasana minit -minit ini, jalan ini. Kalau ikut orang Melayu ini mula bermaus daithin di Mekah nih Lebih kurang dalam 200 tahun yang lepalah Dewang datang untuk haji dan umrah Tapi kemudiannya wow. dia ambil keputusan untuk menetap di sini Sebab nak mendalami agama Masya Allah. duduk di orang ini duduk di sekitar Masjidil Haram di dataran okay. sekarang lah bila berlaku pembesaran Masjidil Haram secara besar-besaran jadi diuangi tempat saya berpindah ke beberapa tempat lah okay. termasuklah yang paling banyak di Bukit Aja ini Bukit Aciat, masya Allah ya Allah guys rindu banget ya suasana suasana kayak gini kaki rempit juga Pak Arab nih Pak kita, <tik> masya Allah ini biasanya tempat-tempat jemaah haji juga guys, jadi biasanya untuk apartemen-apartemen gitu juga bisa di sini, masya Allah lumayan jauh ternyata ya. pelan-pelan lah <laughs> itu tower zam, zam guys masih kelihatan ya karena ini dekat dengan uh, masjidil haram termasuk masih lumayan dekat lah tapi kalau jalan kaki ya gempor guys alright ini jemaah Malaysia guys masya Allah oke okay. Masya Allah, ya Allah guys, rindu banget ya jalanan di sana gitu. Elfok, Masya Allah, ke atas. Ah, jalan kaki kah dia tak tahu dia tak tahu pun jalan dia. Menyeramkan, asli. Di selain jalannya itu, loh, guys. Tapi memang eh, di Mekkah itu kebanyakan di bukit-bukit, ya. Hilflok, masya Allah. nanti orang harapnya biasanya ngomong ngomong takban guys kalau istilahnya kayak males banget gitu <laughs> mundur daung oke okay. Masya Allah Oh ini belum nggak uh, ada orang dalamnya mungkin ya, maksudnya orang yang uh, menjemput ya. Cuman dia okay, baru ini tahu. Kau. jalan masuk untuk memasuki oh. ke perkampungan Melayu di Kota Mekah nih. Oke. Okay. Kita akan melalui rumah-rumah batu. Rumah-rumah batu. Kita akan dapat rumah banglo, rumah sembidi, rumah teres. Uh, sini kita hanya akan uh, melihat rumah-rumah batu. Ini adalah Kelab Wow. Kita nak tengok Sunset hari ini, Tapi Oleh kerana keadaan uh, Masya Allah yang kita, lakukan, kita tak dapat Tengoklah kita punya Keindahan La baik Allahumma la baik, la baik La baik Allah syarikala la, la, la baik Ini dia punya ni, matahari, matahari pun tak nampak La, la syarikala Allah Wah eh? oh, ada jalan bawah ni Terungan kita lalu ni Aha Ya Allah rindunya Allah. Ini salah Ini salah lantai ada okay. jamah daripada Reha Hotel Reha Li Meridian Jadi kita akan pergi bersembayang di Masjid Kelantan Ok, Masjid Kelantan eh Ok, depan ni adalah Masjid Kelantan okay. okay. Meridian kat bawah ni eh ha. Ok, dekat kawasan ni ada dua masjid lah Satu Masjid Kelantan yang depan ni eh. Ok Ok Okay. di Misfala itu guys kalau tak silap ya saya di sana ada Masjid Fatani juga. Ah, lagi masjid uh, Kampung Patani. Ah kan. Ini adalah merupakan sebuah tempat eh, masyarakat Melayu. Masyarakat daripada Indonesia, Malaysia dan Selatan Thailand ada sikitlah daripada Perunan dan Singapura. Untuk pergi ke okay. ke sini kita akan menuruni tangga ini. Alright. Sudah so, biasa saya guys naik tangga gini guys. Saya naik gunung. <laughs> Jadi kalau penat okay, itu ya Allah nak pun. balik pun baik, ya. Aduh. <laughs> hey, kita turun apa? Ada jalan. Eh memang ada jalan. Dia orang pergi masjid haram pakai sini apa? Aduh, kita lalu naik apa? Pantai mana di Busan di Busannya kita entah. Allah. Masya Allah Ini perjuangan guys Ya Allah Jadi di sini perkampungan Kelantan atau kampung Kelantan guys Ada masjid Kelantannya juga ya Masya Allah oh, Ini ini udah lama nih travel guys Tapi saya belum bawa lagi ya 10 menit ya biasa dari kecil-kecil ni masyaallah allah ada apa tu cara ke ni Allah, masya Allah. Okay, kita ikuti sedikit perkongsian pergerakan Mekah daripada Ustaz Aiman. Dan hari ini nanti sembajah si di Mekah. Di mana dia tamat doa mohon? Buat video, buat video. Mungkin untuk menggerakkan nafas. Ya Allah. Teruskan modal yang kita dapat dari jauh ini jaga sini memang apa ni 100% Melayu dia 100% Melayulah ha ya kampung Melayu pergi pergi kampung Melayu kampung Melayu okey okay. macam lah ha, Indonesia tak mai Indonesia tak ada sini sini tak ada Indonesia oh tak, tak ada bawah, oh, bawah nah. ha di Kelantan lah kan ha, yang yang hija, oh, tu bawah tu ada satu lagi jauh kan tu, uh, macam Melayu juga Oh, yang, yang yang yang ni bawah ni yang mesti petani ni. Petani. petani atas tu petani ya? Mana atas ni Ha, oh, tu juga. Oh, sama-sama hijau tu. Nama dia, maji petani ada dua kan? Petani. lagi ada tiga. Tiga. Kalau tiga. kita nak turun bawah, ha? Kita lalu jalan ni turun sini. Kita terus lalu jalan hijau ni. Ha. Turun sini boleh? tapi dia tak sesat ke. Tak sesat, jalan ping Ya masyaallah, Allah, waktu, isya isya. di Indonesia, kampung Kelantan ini, masyaallah. Baru saja selesai solat isyak jadi kita ke rumah Ustaz Aiman untuk makan malam. Lambu dah tak makan masakan Malaysia ni Okey, rumah Ustaz Aiman. Ayo jaya, ayo jaya. Ah berkak berkat pergelangan. Jadi lebih penting. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin satu dua tiga uh, guys oh kan kembung Oh. Video -video. Ha -ha. Ah. Ah. Ah. Ah. Bagus. Super. Uy. Uy. Cuba orang bujuk pun ikan, ikan eh. uh, uh, <tawa> nah, baik kita masih kenal lagi ikan. Ni ni? Habis sebulan <tawaivals> di Tanah Haram. Ni kena kita tak kenal kita tahu dia ikan. <tawa> Kak <kebekulah. Ikan> kembunglah. <tawa> Masya Allah Wah, sedap banget Ya Allah Seronoknya guys Wah, sedap banget Terima kasih banyaklah kepada Ustaz Eman sebab menyediakan hidangan yang sungguh lazat Masalah. Memang kelaslah Ustaz Eman ni Kat mana tadi macam masak ni Baru pun nak kenyang, kita minta diri dulu Okey Okey Pasti kalian rindu banget guys Yang udah pernah umroh udah pernah haji gitu kan Dan ini pengalaman yang sangat-sangat bagus sekali Ketika mereka istilahnya ke Kampung Kelantan Yang ada di Makkah Al-Bukarramah ini guys Dan juga uh, patani ya Yang berdekatan seperti itu Masya Allah di malam hari guys ini tanda mereka di atas bukit Oke, kita ya. Terima untuk kali ini kepada anda yang telah menonton video ini harap dapat like, comment, share dan subscribe. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Srono, Alright guys, sudah selesai videonya. So itulah tadi ya perkampungan Melayu di Jabal Ajiat, tepatnya Kampung Kelantan, guys. Karena di sana ada Masjid Kelantan. So memang the best lah. Banyak juga istilahnya kenalan-kenalan saya yang daripada Kelantan. Dan ada banyak juga istilahnya jemaah-jemaah, apa cik macik yang berasal dari badak lantang masa itu yang saya bawa. So, karena saya belum tahu istilahnya ada kampung Melayu di Mekah ini, makanya saya nggak apa namanya ya, nggak bawa mereka ke sana seperti itu, guys. Dan ini juga bisa menjadi referensi buat teman-teman sekalian ya yang dari Malaysia khususnya ya yang mau istilahnya ke kampung kelantan yang ada di Ajyad ya Jabal Ajyad di, di Mekah ini boleh juga teman-teman tapi harus kenal juga dengan Mawtawifnya Mawtawifnya juga kenal dengan Ustadz Aiman dan lain sebagainya. So ini salah satu tempat yang mungkin teman-teman kena kesana lah macam tuh sehingga teman-teman juga bisa merasakan ketika sudah lama ya melaksanakan ibadah haji di sana itu kan lama banget gitu kan sehingga lidah-lidah Melayu juga akan merasakan makanan-makanan Melayu di sana guys. So, terima kasih buat teman-teman semua. Ini tiba-tiba hidung mampet, guys. Selsema. <laughs> Belum selesai juga. Dan semoga ini menjadi wawasan dan tambahan pengalaman bagi kita. Istilahnya adalah kita senantiasa berdoa sebagai umat muslim agar supaya Allah Subhanahu wa taala memanggil kita ke Mekah al Roma dan dapat menziarahi Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, okay, terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Mari kita berdoa agar supaya senantiasa diberikan kesehatan dan juga kenikmatan oleh Allah Subhanahu taala bisa juga istilahnya menginjakkan kaki ke Mekah al mukarramah dan berziarah kepada Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin Allahumma amin. Terima kasih apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.